main boleh enggak nih aku Walaupun hampa datang, menanggil anaknya, aku, bani Tuan Syirah al Bapak Ibu Jamaah yang Pajang saya Kuliakan Kuat yang kepada Tuan-Tuan Guru Bapak Kepala Desa tokoh tokoh Masyarakat Penguas Masjid Dan Langga Para Imam Dan orang-orang tua kita Yang Alhamdulillah hadir Dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya Disampaikan kepada segenap penetia dan pindian Terima kasih atas kesediaannya Yang telah memberikan waktu dan kesempatan Kepada saya guna agar supaya dapat Mengisikan dalam rangka memperingati kembali Peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia. Lahirnya junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita senantiasa tidak henti-hentinya. Setiap tahun kita memperingati kelahiran Nabi, kita mengharap syafaatnya. Makanya setiap tahun Kada pernah berhenti Jangan kalah Dengan orang bekabun Orang bekabun itu Dia kada pernah berhenti Mengharap hasil Di Ditanamnya kelapa Habis matian Dimakan babi Tahun hadapan kada berhenti Tanamnya lagi Habis matian karena kemarau Tahun depan Dia tidak berhenti Tanamnya lagi Habis matian kena banjir Tahun depan tanamnya lagi Akhirnya yang menanam matian Kita mengharap syafaat Nabi sampai kemati Jangan berhenti Makanya Seorang Raja al muzaffar Di dalam kitab Syamsul hidayah Beliau mengadakan Peringatan kelahiran Nabi besar besaran. Di zaman beliau itu belum ada Nang wani baga madakan Kalau sekarang kita Alhamdulillah Di mana-mana ramai mengadakan peringatan maulid Zaman benerik ada seramai ini Di Sumatera, di Jambi, di Riau Orang ramai mengadakan maulid Sampai di Pulau Jawa Orang ramai mengadakan maulid sampai di Pulau Kalimantan begitu juga bulan kemarin berangkat ke Kalimantan dua hari sebelum maulid karena semangat orang Mada akan tuh luar biasa belum bulan maulid di Palangkaraya itu wali kukahnya langsung yang mengadakan di kota Palangkaraya dikumpulkan orang-orang alim bahkan hebatnya tokoh tokoh dikumpulkan tokoh Timbul ada tokoh Muhammadiyah ada Tolak <tulang> Ulung Kabupaten Katinan itu dari jam 3 semangat orang itu luar biasa pakai tahu sepanjang-panjangnya gabungan timda dengan Kapolres dengan TNI dibantai hujan kada putus-asap dia bilang sama saya ustaz ya akan mudah zaman hujan Dulu mana hujan <SILENCIO> Karena kalau acara hari hujan itu tanda tambah berkah Paling tidak nasi bungkus berlebihan <SILENCIO> Kalau berakahnya Tapi begitu lambatnya hujan Orang TNI dari kepolisian itu cepat menyedot banyu atau karing Begitu kering butuhkan turun lagi hujan sedot lagi kada paduli Kada pernah berhenti semangat untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi. Pergi saya pula ke daerah Sampit semua, pergi pula ke Pangkalanggung. Lambung Pangkal itu yang menyupirkan ke Sampit langsung ke mendanya. Semangatnya orang luar biasa gabungan. Pergi saya ke Kabupaten Lamandau Di situ separuh-separuh, separuh orang -separuh, separuh Islam, separuh non-Muslim. Di situ bupatinya langsung yang nyepir, sopir kada dipakainya, sopir ajaknya ke pinggir, kata bupati saya langsung nyopir, saat katanya. Kada boleh nginap di hotel tapi nginap di rumah bupati. Pagi saya pula ke kabupaten Sukamara, bupatinya pergi umrah, saya ditaruh di rumah dinas wakil bupati, sama wakil bupatinya yang nyepir. Sopir disuruhnya mobil sendiri Semangat orang itu luar biasa Pergi pula ke kekuas. Padahal Ducatinya Agus Lim datang, datang juga hadir. Semangat duruhannya itu luar biasa Perempuan yang gantinya Pergi pula ke bener -bener Semangat orang itu diri sendiri Apa yang dikejar itu apa Lain tidak pertama Sapaan Makanya Raja Al-Muzaqah itu menghabiskan kepala kambing berpanggang 5.000 biji Bukannya bergulai Kalau bergulai memang masak untuk masak Ini dipanggang, tidak biji yang membeli Kita ada diharapkan menyatakan kepala kambing berpanggang 5.000 atau lihat kan haruan Dia mencambuk Atau tahu apa Atau tidak apa Dan menghabiskan Hayat 10.000 ikut Menghabiskan kuda 100 ekor Menyekar pering kuih 100.000 dua Menghabiskan duit 300.000 dinar Untuk mengejar sepaat Nabi SAW Karena kita nanti di akhirat kita ini membutuhkan syafaat Nabi karena di pada masa itu kita berkumpul beradaan dari zaman Nabi Adam sampai kepada hari kiamat berkumpul. Kayak <tuh> apa banyaknya tuh kakap kaki, saking banyaknya makhluk Allah Maka matahari sepanjang aman disurung tangan sanggot matahari berarti dua kilang juga daripada kepala matahari itu kalau dibayangkan kayak panasnya alamkah alangkah di dunia ini saja matahari itu jauh kalau karena musim panas kita kok panas padahal jarak matahari itu dengan bumi satu triliun kilometer namun kada percaya buku orang surang. Pas satu sore itu. Itu saja panasnya bukan main. Bayangkan panas di padang mahsyar. Jadi kata orang banyak kita minta pertolongan Minta syafaat. Kemana minta syafaat? Kepada Nabi Adam Alaihi karena Nabi Adam itu Abu'l-Bashar Abahnya sekalian manusia Datanglah orang banyak kepada Nabi Adam Minta syafaat Ujar Nabi Adam jangan minta ke ulul Ulul malu dengan Allah Anak minta akan syafaat karena ulul pernah melanggar larangan Allah Ketika disuruh tinggal di surga bersama istrinya sekalinya ada larangan Tak Jangan kau paraki ini pohon, tapi Nabi Adam melanggar. Dalam kitab Jemaah Nabi Adam melanggar larangan itu dalam keadaan lupa, padahal amnasi, rayu asin, orang yang lupa, orang yang kelumpangan, karena dianggap maksiat. Sungguh tadi kita tadi ingat sembahyang karena maksiat, tapi mengingat begini. Zuhur kadek ingat pulang biasa maghrib kadek ingat pulang kade berusaha isya kade ingat pulang luar biasa subuh kade ingat pulang orang gila makanya orang gila kade wajib sebayang karena aliran orang gila itu kade wajib sebayang ini kita jangan ikut karena itu khusus orang gila memang wajib sebayang kalau selama akal kita masih ada Sembahyang kata kawan ditawar-tawar. Pada kawas sembahyang berdiri berduduk. Pada kawas sembahyang berduduk berlebih. Pada kawas sembahyang berlebih isyarat mata. Pada kawas sembahyang isyarat mata ingat di hati. Pada kawas do ingat di hati mati. Artinya sampai kematian pada kau kita tawar. Cuman Nabi Adam merasa salah menangis 300 tahun namanya menangis. Hujar Nabi Adam, jangan minta kaulun. Kau pergi saja kepada Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh itu, Nabi yang pertama diangkat menjadi Rasul. Datang orang ramai kepada Nabi Nuh. Hujar Nabi Nuh jangan minta kaulun. Kaulun sudah pernah minta dengan Allah karamkan dunia. Karena Nabi Nuh ni berdaulat sebelum tahun ketiga itu lembat kalau kita mulai pesan pesantren sepuluh tahun bertiga yang menekan dua-tap ringan akhirnya Nabi Nuh minta dunia di Karanda. Nabi Nuh disuruh Allah membuat kapal di atas gunung panjang kapal Nabi Nuh 2.000 meter tingginya 1000 meter orang nangka suka dengan Nabi Nuh makin mencela miliko Nabi Nuh menjadi-jadi Masa bulan kapal di atas gunung Orang pada bulan kapal di pinggir laut. Nyaman dan ini di atas gunung Orang masuk akal. Akhirnya habis sekampungan dan sekitarnya. Dilandak bihirat tulakan terapa Nabi Muhammad. Dihirainya kapal Nabi Muhammad. Ada orang nakal hendak Hendaknya bihirat. Kita tonton anaknya. Ditontonlah naik ke kapal. Terguli pas berjajak. Pas. harap ketahui. Alhamdulillah sembuh hampir setrok pahamlah orang sekampungan ternyata tahi yang dikata Nabi Noh obat setrok hampir <laughs> sekampungan itu ceritanya membuat rantang dan cintong menyebuki tahi yang di Nabi Nuh ada orang-orang kebegian dibesuh disikat bangunnya masukkan ke buku persiapan lagi orang setrok di masa akan datang tapi mengharamkan dapat hidayah tetap pada di dunia karam Kata Nabi Loh jangan minta kaulun Minta saja kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu bergelar khalilullah Bergelar kekasih Allah Nabi Ibrahim ditakuni orang Dalam kitab Nasa'i huqibat Li'ayi syayin kita khazakallahu khalilah Hai Nabi Ibrahim Kenapa engkau mendapat gelar khalil Kekasih Allah Oleh Nabi Ibrahim sebab tiga macam Pertama, ikhtar tu amrallah ala amri rairi. Saya mengutamakan perintah Allah mengkebelakakan urusan lainnya. Kalau bersamaan perintah Allah dengan urusan dunia, urusan dunia ditinggalkan. Tidak ada panggilan yang lebih penting dibanding panggilan azan. Kalau kita kadang-kadang, yang penting panggilan HP. Kalau hati berbunyi tadi izin bermuak-muakoh, misalkan hanya salah sambung belah. Kalau azan akan berulang berat, Ada orang yang datang lebih dari orang yang ditambah. Bagaimana kita hendak Allah? Di Makkah itu kota barakah, di Madinah kota barakah karena mengutamakan perintah Allah. Di Makkah itu sesibuk apapun kita berbelanja, kalau azan akan dilayaninya lagi, pulut sudah. Ada haram jadi berbelanja di warbaktah di sana kan kadang-kadang abah-abah langsung azan di kan kita mengaji, di sana kan langsung azan, orang sudah lebih lihat ulon bertanya dan ngalih bahasa Arabnya, ulon khamhaj, ada kawan ulon diemengis, ikam hajji, paham pahamain. Kamu ajakannya berapa ini? Kamu ikan aja ternyata, haja, mirip, oh bisa beriak Itu yang diol oh. Sudah dapat Sekalanya Allah nak menawar Nakis dulu Halal ya. berarti kan nyambung Kalau bisa arahin penting agar mirip-mirip pahamnya. Tapi kalau bisa jawab, mirip-mirip yang dicoba Ada orang beriak Numpang, mobil, orang kita Jawa. Rupanya di jalan, mobil itu agak lari-lari jalannya Pujian bangun punya mobil, mungkin bannya mau copot Turunan mulut Sudah turunan Soalnya masuk kembang-mbang mobil Nabur mobil jarang orang banyak, ayah pakar Enak copotkah bannya Bukan Bukan Nah, jualan bengkel kan, jualan bon, bengkel, bon, kan, <tis> bengkel, bon, bon. oh, kan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, ya bengkel, dorong, orang jualan bengkel, jualan bengkel, belum bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan bengkel, jualan setelah sudah cucuk kunding, barang masuk saki, ulun mengambil duit. hendak membayari, nyurung dengan duit, aja ambilnya sejadah, santangnya kabaruh, apa jangan berjuangan. Sholat hat, sholat hat. Ada mau melayani Tidak ada panggilan yang lebih penting daripada panggilan Allah. Satu. <tuh> nangka dua, walah taman tu lima takap omallahu li'ay minariski. Hujan Nabi Ibrahim, aku kadang pernah susah hati dengan sesuatu yang sudah ditangguh Allah daripada desa itu. Untuk apa kita susah? Minyak mahal, berheb. beres mahal, iyalah, Sawit murah, lantak. Kadang bakapun juga. Ini ya Allah. Kita ini kebanyakan menggunung Burung suit burung kunai Pada berduit bermain Semalam burung suit burung kunai Banyak berduit bermain Kita ini Ayuha mahal Kambingnya Mahal KBB senam banding kawan Yang penting anak masih mau sekolah Lagi jalan kawin lagi Daripada minyak murah, beras murah, laki kawin pulang, pilih mana, bro? Eh, pilih-pilih pakai Marah, sawit murah. Marah, pinang murah. Marah beras mahal. Namun penting, laki setia. Ada kawin lagi, kan nyaman. Kita ini tidak usah prihatin. Amun ini saudaranya kita kayak papa. tetap kan? makanya kita diberi Allah sugi Alhamdulillah diberi Allah pada pagi berduit kan masalah aman berduit kawah nyumba kada berduit marah. lagian kan orang berduit awal kada pada menyembun dua orang berduit tuh, hidupnya lebih bahagia, lebih tentram daripada nak kada berduit kadang nak berduit banyak tu ada tentram kadang hanya berduit berbunyi HP. Barang datang dua mobil truk oke, enam tukang bongkar ini Maka tadi pas ada amat deh, telepon amat ke dapet HP-nya. Sorry, sorry, si dia sekarang amat lebih semalaman dari boleh kamu mau main. Kalau gak susah, begitu berat sampai ke pagi HP kada berbunyi, <SILENCIO> kadang HP itu dua hari enggak kada pakai berbunyi, selaluan berbunyi salah sambung, bro. nyaman kan jadi nggak susah, orang rugi hanya rokak pungpong hanya, Banyu pasang dalam malam mana jendak luring, Bunyi kayak sampai sampan, dikira pungpongnya kan cerita orang, pas menyentuh pakai batuan enam batuan tawon tapi kalau kita kurang susah kapal lutok bunyi sampah ada masalah ada biji umpong juga <laughs> ada ya, perahu pernah menjungpong di bawah rumah berarti kalau bucur anak makanya <laughs> dulu jadi benar-benar <laughs> itu kalau diturunkan diturunakan, akan juga karam tadi sama <laughs> orang sulit hanya beberapa -be. kegendangan bersunduk mengawak kadang anda kuat juga kalau orang susah belum berberi, bersungguh uang darah <tuk> ada teputan, ada lagi maling kenapa? jajahan maling dia jajahan acan semangkuk kenapa dia kan, hero hirup darah emu segin maling itu <tuk> orang sugi bukan jajahan acan apa emas mana tenang eh, lagian orang sugi kadang-kadang makannya banyak pantang orang susah ada beberapa tahun lalu karena ya kan jadi penyakit ada suami periksa jadi kalau itu lapak pengantin ada gulai kambing Alhamdulillah ada perbaikan gizi karena di rumah makan kampung dah dan rasuki kan di rumah sudah banyak makanan kolesterol dah begitu lapak pengantin kedua diambil mambil anda mambil gulai daging ingatin sih naik belum ambil naikin sih dah orang susah nyamannya apa ada kawan orang suki di depan memambil nasi ngambil nasi setengah sendok juga lauk nanti ambilnya ikan kareng nang putih tipis nang bersambal pakai gingkol itu kan ambilnya kawan-kawan di belakang nang susah, paruh jadi aku habis, aku ini, nih kagaknya diserap habis, so, banyak. itu tentu orang sudah lebih nikmat temen orang susah kan dia ya tahu nyaman terus apa yang dimakan, ubat Allah membalas hamba sesuai dengan sangkaan hamba. Maka sangka baiklah olehmu kepadaku kata Allah maka baik balasannya Jadi kita tidak usah susah <tik> <tik> karena takdir sudah ada kehendak kita anak kita ini bungas kehendak siapa yang kehendak anak ada bungas sekali lahir anak orang bungas anak seorang kaisa puteran dan sebulan nah, enggak itu kan sudah tanggungan Allah lagian kan, Bu orang itu bahagia apakah deh, bukan tergantung bungasnya, banyak yang bungas, tapi hidupnya kadang-kadang di TV nang seli belitri gesek-gesek aku melihat itu pernikahan diambang percaya, padahal orangnya bungan, sementara kawan kawan di kampung orangnya pas-pas sanggul orang. tapi bahagianya, kemananang laki ke situ nang bini, bila tulak ke laut pakai punggung nang bini di bawahnya bila naik ke bateng mengarang pakai tongkat dan nah, laki menijak tukang di belakang nabi ini mahanjem duduk di tengah <tuh -tuh> ayat di wadah berhentak kalau lama -lata. maiki karang lubang -tuh. sudah tanong Tinjaknya pulang ke punggung melancar, sampai ke punggung Nang Bini naik pesangpot lama pak. Nang laki maju dari bawah, bahagianya pak. Maka bau Nang Bini tak buat dapunggung. Saat Nang Bini membesuk Nang laki membesuk karang, Nang Bini menyambut karang di atas. Nang laki mengucap ke punggung ingkol punggung, Nang Bini menimba punggung itu betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu karena kalau bini ditinggal siapa nih berkumpung aku terus aku tak bisa hidup jauh darimu baik pada jauh kumpung 3 meter panjangnya lagian buahri orang besi laki gagah ada menjamin lebih tentram hidupnya daripada besi laki nanggara gagah kadang misi laki gagal bisa jantungan hei, <tuk> e, hanya dikurehin orang laki meramot juga terakhir kalau laki kade gegar di pandiri orang siapa ngang-handak aku ginta lanjur <tuk> <tuk> kalau laki gagah tulang di malam minggu laki menerima HP pakai Honda enek, pakai parfum kesebelangka "Handak hendak kemana, jawabnya ada urusan dengan kawan anak ditakut banget kalau pesarik lagi. Sahabarnya ditunggu jam 12 belum bulik. Ambil HP di telepon. Sekalinya nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Berarti HP-nya dimatinya. dimana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Ambillah cawan hendak minum pas kelapasan. Pecah cawan tanda buruk apa ini? Itu ada di film Indonesia. Biasanya kalau bininya megang cawan pacah pasti lakinya bersama wanita lain di luar sana. Karena Pak Ulun tahu, karena Ulun nonton pilih suara hati istri coba kalau laki kada gagal jangankan tengah malam kada bulik dua hari dua malam kada bulik kada bapak yang penting kiriman datang terus melarang aku kada humok ji makanya kita ini kada usah susah hati kada usah kalau nyaris kita ada aja tuh menginap di di Banjarmasin berhadapan kamar dengan guru Bahran Jamil yang terkenal kasihnya beli tapi beliau itu pada di dibawa sini, berapa kali orang terbilang kada mau. Karena mama Sidin masih hidup, mama Sidin itu kada mengizinkan Kan, Cuman begitu guru beneran Jamil Meiizin, oh, mamanya. Jam mamanya, jauhnya nak, itu mereka bercakap, ada mau Sidin, ada mau. Jadi ulun, hendak bertemu, ditemukan, dikatok, itu di pulang di kamar mandi bolun menghadangi kadang keluar juga belum jadi bulun ke kamar mandi pulang Sekali kali bolun keluar tolak deh di Takdir dia tak di tapi saya percaya sebenarnya taknya susah susah tak, susah kesal susah palingnya kerja di betamuan betamuan aja sakanya besok baru betamuan kita tak ada susah semalam saya jadwalnya di sako tiga dua hari dua malam rupanya tiba-tiba membetalkan ada usah susah hati itu kada rezeki saya kesana pada saya agak-agak dan bakal makan durian disana seolah kalinya kada di jenis tapi gak ada masalah rezeki saya di tempat lain makanya kita kadang pernah jangan susah hati tentang rezeki yang sudah dijamin Allah makanya kata tua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu alaihi Labodak likul limo men, pisah ini ahwal lih men salah satu Tidak boleh tidak bagi tiap kita orang Muslim, mesti dalam keadaan bagaimana saja nanti dia mesti kawin. Pertama amrun yang tasiluhu, perintah yang menjunjung tinggi ia akan perintah. Makanya orang-orang hebat itu mesti beribadah. Kalau imam Malik domba ibadah malam, semalaman suntuk baik badan. Kalau teguh satu satu matinya, kita pun langsung mimpi bertemu Rasulullah. Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita kadang pernah mimpi malam siang jadi kenyataan. Tapi bagus juga mimpi kadang-kadang Tadi malam mimpi bisa sahaja. Kalau esok jadi kenyataan, kemana kita buka hari? Untung cuma mimpi. Kadang mimpi bagus juga. Melihat budaya timbul di dalam, timbul di dalam, timbul di dalam. esok bunda dicari dianya, -dia. <laughs> bukan anak bulan bunga pada Kadang mimpi dicocok-cocok, memasang nomor kulkas. Kata kienya dari Jawa kemarin, kata kadang anak disuruh guring malam, subuh dibangunkan bukan disuruh sebanyak. Tapi ditanya mimpi, mimpi apa tadi malam, Pak? Pokoknya oh, anak mimpi melihat warid bahaya. Kemana bukanya usasah sah naik dia Betul. bisa main Berapa itu nak mau kepasang dua, warit angka satu sepeda Kalau digendong kan mohon Hati hati dia ya, pengalaman. Wajan yang anak kainnya hulu Wajan yang apa? Kenapa itu walik itu nya awaknya walik cuman muhanya mirip <guluh> bisa apeh aja orang beribadah luar biasa nang kedua buan nahyul larangan harus ditinggalkan cuman dalam kitab nasai ibadah berat meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah contoh gampang kita ini diundang bisa datang umpama di kampung kita ini ada orang hanya menggunakan di sini tanahnya saja satu hektar bulan rumah. alamannya sudah ditapak kayak di telein industri. Nang pelen suara hati istri itu, nang pemenangis membayangkan tuh rumah siapa, tapi ada Rumahnya empat tingkat, mobilnya Alfa, bini sedih mbak menyelamat rumah mau undang kita kampungan bisa kita datang sekali datang sekampungan apa acara orang bang? minta bacakan maulid Al alih hansi -ali -ali -ali. kalau dikotong sejam hingga ikhbar sekali sudah ikhbar kita bacakan pula. kalau dikotong 2 jam dah sekali lang, kita bacakan murid pula. pulang puja jamal pak, udah nama kawan kawan dan tulapnya adalah belum makan. kan apa yang ini menjatuhan rumah pulung ada nazar bila menyalahkan rumah membaca cinta lecang punya jemaah pak nazar nazar tapi jangan menghibatkan kami ya dia seorang jangan dilibatkan tapi anak bulik kalau menyesal pun, ada wajah hidangan yang mengambil aku akhirnya di hdnya dia kayak ini, setiap kali keluar pak bubur kacang, setiap <SILENCIO> pulang sesudut kemar begini, menyebar kesana bilang begini, kebanyakan kuah pada kacangnya, <SILENCIO> hero meniru kuahnya tentang kacangnya, <SILENCIO> pertanyaannya pertanyaannya, <SILENCIO> bulik di situ sangguplah yoka dan mengoyak, sangguplah pada menyambar Kupotongan nangin itu <tuk -tuk> paling sampai kesimpang, cuma jadi Aku kacang dulu dan suju. aku mau kacang. Tiga seminggu tuan, tuan rumah kade salah. Inya kan muda Tuhan juga makan. Tuhan juga makan. Tuhan juga mengundang selamatan. Tuhan juga mengundang makan. Jadi kada salahnya. Tapi kita dengan baik. Kita kalau berbuat baik bisa. Ini ulama, Suruh cara maharjinnya. Bisa? Bisa. Tapi jangan terbayang bayang amplopan itu bisa. Bisa. Bisa. Bisa karena penceramah itu kada mulih, marah panggung tapi lebih kada bulan lagi, kita boleh bisa artikirkan angkong kegayaan lain, kegayaan lain, kegayaan tadi kan gak boleh, kita ya. mau ajar di mandirasa bisa <laughs> tapi kalau sampai gajian, di gajian, kita nampak ikhlasnya tuh 6 bulan gaji lagi, baru-baru nolak nah, kita belum ikhlas aduh ya datang lagi <laughs> urut jadi kamu bisa Melayannya gitu. melayani masyarakat bisa tapi begitu gedeh ditahan setahun bisa lah kadang nyambar. makan berat tuh. kita berbuat baik bisa tapi menjaga hati ini bisa kan karena kita nih kalau mengharap ambar kurang itu tampak yang dicelah makanya ulur, itu tunggal deh, sampai ke Banjar kemarin menukar baju begini oleh-oleh Sampai lima, ada enam pasang. Anda dibayar gak ada mau? menukar lihat arung. Anda dibayar gak ada mau? Menukar, hendak menukar berdian. Merasai juga. Soalnya diantai doang berdian. Jadi, ada laku duit. Jadi ulun pergi di pasar. Menukar ikan. bawal, Anda dibayar gak ada mau? Pindah ke tempat lain. Nukar senangan. Itu dibayar gak ada mau juga? Pindah ke tempat lain. Nukar hundang. Dibayar gak ada mau juga? pindah ke sebuah sana pulang ulon, menukar ikan lili, nah dibayar kan mau juga menukar ikan nyelak, kan mau juga menukar sayur, kan mau dibayar juga pindah lagi menukar nasi bukus, kan mau bayar jadi di tempat paman hanya ulon bebelanja, selalu pada bayar, jadi ulon coba, karena masuk ke toko amas jadi jangan luka dibayar kan dia karena menikah toko amas, luka dibayar, palak sedikit oh. Dua, hari, dua kali sehari gitu, ya, belum Jadi kita berbuat baik bisa menjalankan larangan yang ketiga, lakukan hal iya dengan takdir kita harus reda Apa yang Allah takdirkan Kita harus reda Tuhan Syekh Abdul Qadir al Bicara masalah takdir Soalnya tajam rumah Yang belum bisa Ada bergerak sini Karena sini yakin Kalau takdirnya dipatoknya Tetap dipatoknya tapi kalau pak jadi kaya patoknya kayak apapun gaji kaya patoknya itu tingkat dan sibyl kita yakin, ya tapi kita praktik kedua ini maka kita jangan praktik kalau kita praktik itu taktingan ilmu daripada amal kalau sidin amalnya 40 tahun wudhu isa sampai ke subuh dan berjalan dan menghafalkan Alquran setiap malam ngejeh dia amal menghitajangan lupa ini boleh naik ke tanggul sampur melanggar masih dua lalu angkatnya yang di patok patoknya patoknya <tik> <tik> saya bicara masalah takdir kemarin saja soalnya sandal bulu sandal, sandal mirabu melanggar hari ini kenapa saya berani bicara takdir karena sandal bulu nak <tik> bilang-bilang masih ada nah, tapi pada dari kita <tik> maka kita ini harus lidah dengan takdir apa takdir kita manusia takdir kita manusia ini al-insan minat durab wa'anat wa takdir Allah kepada kita manusia kita ini dijadikan dari tanah kemudian setelah dijadikan dari tanah hidup di permukaan tanah kemudian lama-lama hidup di permukaan tanah masukkan ke tanah pulang itu katak-katak kita harus rendah kita ini ditakdirkan Allah dari tanah sudah jadi di hidup di permukaan tanah sudah lawas, tuha, buka tanah Allah. itu katak mendapatkan dihidrat sehidrat apapun yang kita ambil pelajaran kita diciptakan Allah dari tanah, yang kita ambil pelajaran tanah selalu merendah <laughs> makin rendah tanah makin banyak air tergenang artinya hidupnya harus merendah diri makin merendah kita, barakah makin tergenap makin merendah, makin tergenap mana tanah yang paling rendah? tanah lautan makanya di laut tidak kehabisan banyak makanya kita tidak ada kehabisan berkah hidup jangan sombong hidup harus selalu merendah Nabi itu syahid dan hayah wa waktu Nabi itu paling hebat tapi Nabi paling merendah Yang kedua Kita diciptakan Allah dari tanah wa Nanti hidup pula di permukaan tanah Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah setiap hari karena mencari kita Tanah setiap hari karena genjaki kita Tanah setiap hari karena ludahi kita Tapi tanah pada selesai Soalnya kita berundang ke atas coba ke atas buat ke budi apa salah tanah dulu deh tanah di kencing bahkan tanah di hirani sambil menduduk sawit sama di hirani bulan hadapan cabai tumbuh tunggu kenapa? karena di hirani kalau tadi makan sambil biji karena di hirani keluar bibir cabai itu. sepakit dengan pupuknya maka kesukur makanya kita bilang kabut orang ada di hihak pohon sawit, capai, ucapai, lapa-duanya perlu dipertanyakan itu hasil perjuangan luar kampung dihirai tapi capai yang dikasih inilah yang dikehendaki lagi Khaibunnas Ampa'uhumlimnas sepaling baik manusia adalah orang yang selalu menaburkan kebaikan kepada orang lain setelah itu kita hidup di permukaan tanah wa'ilat Turaq akhirnya kita bakal masuk ke dalam tanah apa yang kita ambil pelajaran dari tanah apa yang kita siapkan di dalam tanah untuk Imam Syafi'i hidup jangan mengumpat hidup jangan ketujuh memuliakan orang kita ini kadang, -kadang ketujuh banget nyambati orang Tuhan tahu pada orang kebanyakan makan dalam kalbi loh ada duduk berantok bernam dari jilbab hirang sampai ke hijau Soalnya ada lalu, anak gak disuruh berbusing dengan pacar barunya Pakai Honda NMAX Seko mulai bicara Hai, dia begitu pacar ulang, aku gak nggak Jangan seko wajar aja Nah, pacar tadi dulu tuh, Honda-nya NMAX Maka kalau dijual kilu doang kalau nangis, ini dia Honda-nya NMAX Wajar itu aja Ujian nasih memang wanita matre mata duntan Ujian nasih kong memang kadang nih keluang-keluang usah itu Ujian nasih kong memang betul kata pepatah Buah kadang jauh jatuh dari pohonnya Padahal banyak ayah buah yang jatuh jauh dari pohonnya Mereka nyau sunggong Tapi kenapa nyambut uh. ilang kadang-kadang meluang sukanya menciuk ya pencapaan di sabetnya. Apa dalam pencapaan itu makas banget datang. Ya, ya ya ya ya. Orang belum mulai acara sudah datang. Salah belum sarapan ke akhir. Kami tidak sempat sarapan. Mati bini orang, Allah. Ya. Berbaktilah kepada suami, dihargai oleh suami. Bini awak kayak nah, belasan. Apabila pencaramah tolak bad datang Sampai ke dalam, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Mantang-mantang lais. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, pulang, pulang. <tik> ya, kita jangan suka ya, ya, <tik> Supaya ya, di alam ya, ya, kedua kita jangan hassa kembali kepada Nabi Ibrahim <tuh> Nabi Ibrahim yang ketiga wa ma'tabradaytu wa itu illa ma'addaibin aku nyesidim pada suah makan pagi pada suah makan padang kecuali bersama tamu rupanya orang yang suka mengajak kawan makan itu mulia di sisi Allah hujan Nabi Ibrahim jangan minta ke saya kau minta kepada Nabi Musa Nabi Musa itu bergulang kami mula datanglah orang banyak kepada Nabi Musa begitu datang kepada Nabi Musa minta sepa'at hujan Nabi Musa jangan keulun ulun ini hidup di zaman perawun perawun itu umurnya 620 tahun perawun itu ada suah garing sedikit pom. Pom kita ini ada di depan umur 620 tahun. Alangkah 62 tahun gin penyakit tombang ini. Dokter bingung-bingung berarti. Nah, berarti apa itu berarti? Berarti romatik karena semuat. Berarti asam urat naik jantung. Berarti jantung naik tensi. Berarti tensi kena kolesterol. Berarti pin bay duitnya ada di pom. Ada diu mati kena batu. Kalau per awal ini. 610 tahun Pada suha gering sedikit pun lalu dia mengaku jadi Tuhan Dikejarnya Nabi Musa Nabi Musa terjebak dalam melakukan Jepang begitu terjebak Nabi Musa bila handak berbulik penawar hendak taruh selautan maka Nabi Musa berdoa Allahumma lakal hamduh wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil hauliyah Disuruh kukulkan pelampak ke laut jadi daratan. Nabi Musa selamat menyelamat perawan tenggelam dalam lautan Cinta. Kata Nabi Musa jangan kawul. kau lompat. Apa giga kepada Nabi Isa. Sampai kepada Nabi Isa, jangan Isa jangan ke kami. Kau datang saja kepada Rasulullah. Sampai kepada Rasulullah. Nabi berkata, Analah Allah Ana sayalah yang berhak nasih sepahat. Ah. Saya yang berhak nasih sepahat. Ah. Siapa yang dapat syafaat Nabi? Ujar Nabi, "Man azzala maulidi, kuntu syafi'an lahu yaumil kiamah." Siapa orang yang betul-betul hari ini mengagungkan kelahiran Nabi, <tuh> maka Nabi berjanji akan dapat syafaat pada hari kiamat. Ini tujuan kita yang pertama. Adapun tujuan kita maka dua, nanti saya sambung pada episod di sungai salam. Saya tidak seperti yang dapat saya sampaikan. Hukum ini menahan bentuk masalahnya. Hanya yang mulai sihat, tadi malam menggigil Lebih kurang minta maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kita ucapkan kepada guru BK di Sangkelo ya